Jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1810,99 sampai 1808,60 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga emas kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1821.14. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1808.60 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1804.72 sekian analisa Forex untuk tanggal 3 September tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex anda silakan hubungi 08 1 2 1 2 1 1. sekali lagi